Ya ketemu mereka lagi. <laughs> mereka ajang balas dendam toh. Gue ajarin main karita nih. Mereka ajang ajang balas dendam ini. Eh tadi kita menang kan, loh? Apa sih loh dia? Menang. Menang. Mereka mau balas dendam. Tidak, <laughs> nggak apa-apa guys. Lu sering menang kok. Kalau orang-orang beginian nih, gue jungle tenang aja. <laughs> orang apa ya cok ya? Sudahlah Eh gua kagak bisa ini, gua bantuin Santai santai gue mandiri Bin. Oke gue mau kagak? Iya, baik banget ya. Otw, bro, Otw, bro. Anjig, anjig. matilah kol -kolia, bangsat. skill 2. Dia dia gitu. ya, skill 2. Padahal gua kadita di pause skip gua skip gua skip gua skip mau enggak skip kawal Flicker deh tiga 3 tiga ah ada ada gua bisa bikin teman dia Adut. Godudu, kan masih jauh, nih, go, go, go, go masih jauh go, go, go. Go, go. Go, cepet gua, oh, udah kan mati jauh. Mungkin. Jaguar. <susuk> Jaguar gue lama gerakannya. kenapa lagi gua yang salah si buset seperti <susuk> <susuk> <susuk> boleh ada <susuk> Eh garap tikar dia gua ketika ini aneh banget ya udah tau ada kah kita di sini <SILENCIO> kita tuh ya kayaknya ada ah, mau buang revi gue lagi <SILENCIO> kau loh apa ada sih itu caper anjing di Gup gubukin dulu dah gua. apa sekarang siapa yang ke zoning ayo ya ada perlu tato udah apa sih biru dia biru gua nggak sih biru gua biru gua siapa yang ke zone aku oh, gak ada yeti tapi hmm, siapa yang ya, ini kalo ya. Menurut gua sih ajar sih di sini ya baru ada si tapi ayo ayo aduh kena layel laygu dapat cepat situ gua dapat gua dapat gua udah ya kasih pilih nomor berku jawabannya orang yang kenal yeti ada kuaku ada kali tebel banget deh, sih, seperti armor BAM guys, saya menang lawan screen juk dulu, juk dulu, ya ilah 40 40 ke aja beli Anjing, <laughs> itu namanya jurus. ada Selena nih sih oh, kalau oh, nah, ya. kawan Dia masih ada Vicar. Kawan gomong sih Ayo sini, gua udah gelap ini. Bisa pleasing sih kita, kok <tuh> LAS PIN Last. Aduh lo lahat LAS LON LICKER BAKSAT ada ada Gak ada ya, kawan Sumpah Gua gak ngerti lagi disini lu silindris atau gimana Udah pake kacamata mati dong gua oh, gua bisa ini guys mau gua, gua anjoy. Anjoy. Sumpah max boleh si main helkar, <tis> Pagi siang, thank you nah, lah selesai. ragisnya. Sabar ya, gue udah janji menipper 40 ya kawan. Kata gue, gue punya gelapnya ada di depan dia. Gue punya gelap. gelap. Ini. Oh, eh oke good <laughs> Gua lihat gue gua, <laughs> gua, gua Sumpah, <laughs> anjing, <Gia, lancing>, lanjut. <laughs> oh kan enggak ada silent sekarang. <guluh> coba coba coba. Geli banget gua lihat itemnya celurit anjing. Tenen oh, ya, auto yeah, ya. TV ya. Oh iya, etnis lah <guluh> ya mohon ya. Benar betul anjing. Ora mah kala supportnya BODS sekalian gitu bagi <pake> tosin waktu. <guluh> itu miskin anjing. Mun santai Itu celinnya rada-rada tuh. Yakin. Selalu combo itu. <guluh> Gak yakin gua Pasti jangan sadar benar juga gak yakin kalau lu yakin Gak kena lele trap Ternyata gua gak yakin Aburku, aburku, aburku Lu item Baik, hei, liat item beslinya deh Eh lihat nih lihat nih Oke okay, gua liat Ketahuan <galanya receptu. sih> AHHHHHH Jangan bawa ke merah gua lagi at least udah di <sih> Oh no, apa kayak Ya ampun sakit banget. Mati dong. Ayo, nah, ayo, sire, sire, split push split push split push split push. Ghost split push ghost split push kok kayak. Nah. Aduh, apa, gua apa gini dah. Pulih sama temanku, skin Split Split, split. Jakler yang benar lah. <tum> <tum> <tum> <Mual lagi. tum> <tum> gua lagi sih, <tum> Gue lagi. Kabar menit Level dua belas. Dapat pin, Eh tarpul, tarp. Kira -kira atas bawah. Ada sini di Tarto. Bawah atas. Mereka ulti Oh iya coba so, di Tadi apaan? kalau bukan ulti mati lampu, anjing! <tuh> <tuh> eh, bunuhlah lah ini! Pengen, mon. Pildorannya cabut, anjoy. <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Kalo gue tadi oh, okay. besok, kan? Nanti sih ini. Engga-engga, serius-serius. Kasih gue split, kasih gue split. Menang kita nih. Kita ga beda jauh. lah, dude. <laughs> yes. oh. apa sih? ada waktu, tidak ada waktu. Caranya lagi anjing. di atas lima Ya, jangan doi, jangan doi, doi. Kedora juga pakai hero split lagi, gue juga pakai hero split Hehehe Sejak apa gue keco agak lama lele Keco agak lama lele Masalahnya masalahnya Gak gak, gue rekuat, gue rekuat, percaya gue, percaya gue Ini gue satu Eh guys, ini mereka tipe yang suka nge-dive guys, kita bisa defend Ya, bener Ya, ini gue split, gue bunuh satu Bisa mereka Gue, gue, gue udah bisa lawan siapa pun sini. Ayo, gue yang cepet gue level 12 gue Lama hmm. Ada monyet. Eker. Gue ngepus ya. Dari mana ini dapat duitnya? Nah kita ini, coba datang, ah co. ini. Lemon doang lemon siapa, coba? pemburu ini. Eh, eh, eh, eh itu, atas atas. atas! mau lomba. Odi, Odi, Anjing anjingan 12 kawan aduh anjing gua lari lari lagi mon Dora mati kato, level Dora. Kato, sino, mo. dua ya dua kali silang hilang tadi ada gua ada gua eh ngelot dia, di atas ga ada yang defense, mati eh bisa nyampe kawan santai tenang gua bisa melakukan apapun sekarang mau masih lah Google <tihan> <gue>, tuh. Baga baga, <tihan> gua, Eh, bawa-bawa kalian ke ke atas. enggak atas ini jangan bisa, bisa, Bisa, <tuh>, bisa, klip, banget gua muncul oh. atau gua elu yang muter lagi gamer ada eh bisa diin kan delay gua berapa detik gua siapa yang lu tiap semua ini gua ini lu kita nggak ada yang defend sabar kawan gua habis habis ini WF gua nggak bisa defend sama sun habis ini gua balik nih siapa yang terus nih terus gua balik gua balik gara-nila <laughs> gara Si sih <laughs> bisa enak tuh lu lamain! udah gua, itu tuh clear allahu akbar Allah ah ya ampun ada wave baru tuh ada putih gua. putih ya dong loh bisa ketaput bisa ketaput eh ini lagi gua usahain tuh atas puhalajium eh pin eh oh di stop Udah ada tuh anjing Anjing Jerk jerkor kayak buronan Lening Lening kawan Lening, Lening Sumpah ini Nih yang tuh mereka di roadnya Di roadnya gue panci ke buah Bisa gue bunuh Di roadnya Ya tolong Sabar sabar mon, lu di best aja sih kayaknya Eh yeah, dia yeah. <laughs> <laughs> balik mon santai. Virvin Sabar sabar berhidup. Gas, nih <tuk> bisa menang di eh, gitu, nah, atas, <tuk> komisi, komisi, komisi. <tuk> ah, sudah menggila, guys. Oh, ah, nah, lu sini, ya, percuma kok jawab sabar juga hahaha sini dah ada enggak, aduh setan malah berdua tarik sini ada tenang aja Eh, bisa bisa ngomong. Di situ semua tuh. gak bisa di atas semua tuh. Eh, menang tuh peloranya tuh. Menang kali. Sini, sih, sini, sih Di mana, Mon? Oh, di situ dia, Mon. Petrik lah. Bahasa gua dicet. Udah, udah, udah. Kita kamar berdua. Ketek-ketek, ketek-ketek, ketek-ketek. Aman, aman, aman. push usmo, push Aman, aman. Dia aman. Dia, dia, ya, dia, dia, dia, dia, dia balik Aman, dia balik aman. Aman, aman. Aman, aman. Aman, aman. mun, ini sendiri nih Aman, aman. Aman, aman. Aman, aman. Aman, aman. Aman, aman. Aman, aman. Aman, aman. Aman, aman. Aman, aman. Aman, aman. Aman, aman. Aman, aman. Aman, aman. Aman, aman. Aman, aman. Aman, aman. Aman, aman mati jauh ya, disekombo sama gua eh sunnya bed sunnya bed biar bisa di sun sun kuar gua ada ulti ku gua ada ulti ku masukku masukku ya ampun kena hero ini yang mau masuk pin ah kok gua kena hero sih lagi mau sini mau sini mau sini oh lari kawan teme kasih selalu ku lari ku mati yang mau diseleh? Tuh, kau lu masih mau mukul itu? Mau gimau lagi, mau terus? Kau mau harus ngapain? Lari, ada dirot, hati ya, di darat hey, ini. Di situ sur, dia. Sun, takasun, sun, sun. Kenpot sun, kau ngapain anjing? Kontol. <laughs> okay. Clear, clear, clear. <laughs> Datang dia. chaos banget John. Berarti, Pak, ke kerim ke atas, kok? Okay. Atas, kelas-kelas, kelas, ketengah nggak? atas gua gua gua lagi yang dekat. Oke, saya minta kalian lihat, Kak. ini, ini buah dua pesawat, dua dua, dua dua, tengah, tengah, dua tengah dua dua, dua dua, kita mau keluar sabar, sabar, jangan keluar, jangan keluar dulu dua dua, dulu. Kasih, ya, ya, ya, ya, masih, kasih kasih kasih kasih kasih kasih. Oh, ya, apa? Kalau semua kecoa Aman. Nice. No one escapes my Udah Atas, kiri, kanan, bawah. Gua, gua sini, maju sini, maju dong. Pliker, pliker, di flicker flicker boot, Dikirim 4, dikirim eh, 4. Atur, atur, atur, atur. Apa, teman, ada. ada? Gak ada aman aman atas aman atas Oke aman, nah, okay, aman. Oh, mati pokkito apa gua Eh gak ada flicker gak ada flicker Gua beda ya gua bad ya Gua atas Duh. lagi Mati udah lewatin Edud Mayro nah, lagi gua Ada trapnya di Dia ulti gua dia ulti gua Sabar sabar sabar Mana pokkito ya tunggu Temuuu Lari lah Gua ini gua, ini gua banyak, banyak gua gua nolong Kito, gak nolong lu kita tengah dapat. Anais ah, tadi. Mun balik, Mun. Sini dong, sini woi, gua. Ini gue nih utik. Gua. Kejar si Pip, Patri. Enggak ada Patri gua. Bak itu, pergi sana, si jalan gua. sana deh. Ya, gua. E, gua balik, gua balik. Elfdor eh, dapat skor, Elfdor dapat skor. Ruk, ayo lepas lagi, bangsat. Kan kan kan kan kan. Kalau <tuk> Pak Lordnya sih Istilah kali. <tid> Wah, Atas lagi sih. Ode. Tambah Ketemu gue sama dia. Lari lari. lari, lari. aja lah ya kita ya. mau dikejar gue Itu lu. Sprint. Ga sih <tid> Gak bisa, nggak bisa. Gue bisa gak sih? Gak kalo bisa sih? Eh, kalian kalau nggak ada musuh di luar, dia balik lagi coba sini. Sih. sih, Main, udah keluar dia ya? Dia ada yang balik Ini, ini, ini, tuh, ini, tuh Dia ini, ini, semua <tuk> Kanan, kiri, kanan, kiri ini, aja ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, Cepet Ya, sih kayak BOD nggak mungkin harus dua ya itu seadanya oh, Udah ya udah. kasih gua muncul dulu. Ntar kita eh, gua sih eh. ini berdua aja. Si, <laughs> Kenapa lu muncul? Santai-santai yang santai, di, di ya. nyamperin oh, itu Selena nyamperin sana. Terus si terus si Bit Eh enggak di sini sih di sini pak ada mau ya? lihat eh, dia mau lihat melon ajar ajar ajar ajar eh clear ini dong clear clear clear <tik> sabar dulu kawan jati kawan. Kawan. <tik> kawan kawan immortal <tik> immortal immortal awas awas awas awas harus bu harus Lari gua anjiiiih! tinggal di tembak lemon, mati semua itu! Ah, bosnya datang Mon! Ah, Nice! Nice! Nice banget dulu, keren banget sih! Tunggu juga, Mon! Keren! Keren, semua keren ya! Mati gak keren dah, anjing! Iya! Kecuali gendut, anjing! Nice, Mon! Bawa, bawa, bawa! Duh, gak usah kejar, gak usah kejar! Kejar, kejar, kejar! Percaya sama gua, kejar! Nice, wey! anjing, wey! Gusee! Kill with pal! Umat, mon, lu Apa buseng gua mau defend ada gua, ada gua, Ya gua ya, udah recall duluan. Ya ya ya tengah-tengah. tengah nya bawah aja nggak, guna soalnya. Iya ya, ventot. Ini What? Cuman men-tower, men-tower, ya mon Ya hidup, ya hidup, ada Lord, ada Lord Ada Lord, Lord, Lord, Lord, Lord Momen bantu gua merah dong, kawan Bisinin aja, bisinin Bisa, bisa, bisa Wajib, ramai banget Atas, atas, atas, mus atas Gua deket si Eh, itu, si ini dikejar Mati dulu, mati, mati, mati, mati Ada di situ, Matilda, sama-sama Sabar, sabar, sabar Mati dulu, mati Bantu, bantu, bantu, bantu, bantu, bantu, bantu, bantu, bantu, bantu, ya, ya bantu, ya, think... bantu, Abang gua riset dulu boleh kali tarik tarik. Udah gua riset riset udah berteriak dari tadi juga. Hajar hajar cari orang cari orang ayo. Ada Selena ini, ini ini Selena nih. Buhu bisa nggak? Masak bisa bunuh bisa dia Kenapa kita gua? Nice bu. Oh, odiqo. Nice. Aja, jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan coba gue co sindrom anjing sindrom flip berdiskusi terus sama ah, lu lihat lihat item gue bulu anjing bisa em sama lo <tuk> emang mau montek sama belinya bulu anjing gue bunuh Selena Lena apa-apa <tuk> hey, bagi merah emon bagi merah emon ambilan ambilan ambil, ambil. dapat bulu gue dapat <tuk> gue ya. <laughs> belum Eh, gobloknya, ini. Gobloknya. Dia Bisa -bisa. Dia doang itu? hajar eh, duta. Jangan, ah. lu gue, goblok. Eh, eh, sabar gak sih? Ponsel, <laughs> <laughs> Eh coi Itu gue pake Montek beli bulu anjing Montek beli apa lu? Beli bulu Beli bulu Beli bulu buat apa gitu Ini ya guys Ini coba Tapi mereka ada jasanya gede banget Best Montek 2022 Beli bulu <tuk menemani> biar ada saya di, bisa, di, terbang ke <tuk menemani> nafren, bisa terbang kecohannya hahaha hahaha cuma gue nge-apren bisa terbang kecohannya gue nyariin tapi tergagak ketemu anjing, biar bisa terbang ya hahaha <tuk menemani> aduh gue <aku> masih <tuk menemani> ngakak <laughs> Aduh anjing, <laughs> aku <laughs> udah kayak tadi itu depan becak anjing. Aduh gencur gencur. <laughs>